Bagaimana Oman? Saya ini apa? Ingin tahu dong Oman? Tuh tahu kalau pilkada sekarang 2020 kan? Hmm, Desember itu rencana dilaksanakan oleh KPU itu DP jadwalnya bagitu sih? Dari pusat yang atur seperti itu. Terus yang lalu tahun 2018 ada serentak itu terjadi kotak kosong, toh artinya kalau kotak kosong itu cuma satu calonnya, Oman menurut Oman kalau Oman tahu kotak kosong itu bagaimana kalau pilkada atau pilkada juga ada toh ada juga pilkada situ yang kotak kosong juga DP calon cuma tunggal satu toh oh berarti bilanya kotak kosong itu cuma satu calon kan? yeah, iya gitu. cuma satu calon kita selama ini kan melain pilkada dari oh, pilkada besar sedikit daripada ini <tuh> dari hmm. 2018 ya hmm. 2018 pilkada Kepat ini juga. ya cerdas juga toh. Jadi, itu berdua, gubernur yang waktu oh, yang lalu Oh ya kalau kalau bupati itu 2017 ribu e, sekarang kan iya, satu iya, periode toh. Jadi pemilihan, jadi pemilihan lagi. Ulang lagi. Hmm. Atau yang yang saya dengar itu ada wacana eh, apa? Cuma dengar dengar saja toh ya pasti pastikan toh belum tahu toh man itu katanya ada kotak kosong, makanya saya tanya Oman, kalau seandainya kotak kosong, kira-kira Oman bagaimana respon kotak kosong ini, yang tahu itu nanti bagaimana. Nanti dia apa seperti apa itu kotak kosong, kita juga belum pernah dengar itu waktu pemilihan. Belum pernah ada kotak kosong, ya, itu ada, jadi nanti kan, KPU dong harus sosialisasi kalau memang ya, ada kotak kosong. Ya. Kalau seturun turun di di kampung, sosialisasi, hmm. berarti masyarakat sudah tahu, hmm. Selama ini kan belum. Iyo, iyo. Seandainya kalau itu betul, toh di sampai pendaftaran bulan September ini, kong, memang cuma eh, calon tunggal dong bilang, toh. Nah, Maksud calon tunggal itu kemudian kotaknya cuma Siapis. satu iya tapi eh, itu di surat juara itu gua bikin dua dua kolom satu apa namanya satu ada gambar satu ah oh, itu istilahnya kotak kosong begitu kolom, kolom. kalau di surat juara istilahnya <tuh> eh, kolom kosong tapi kalau misalnya seandainya itu betul dia terjadi di bulan September tahun cuma. Kalau Tunggal dong bilang, itu menurut Oman itu kira-kira kalau Oman pilihan tidak ada di situ, menurut Oman bagaimana itu? Ya, ini ini repot juga ini oh, uh, repot juga karena ini masyarakat punya pilihan ini kan uh, mas itu uh, uh, kalau sebentar nanti kalau dia punya pemilih eh, dia pilihan itu dia tidak ikut calon uh, uh, nah, makanya dia kan juga uh, bisa, berarti uh, bisa, uh, bisa juga dia kan tidak ikut pemilihan juga uh, dia terhadir dia sudah tidak ya hadir, Kan cuma cuma satu toh iya, satu. Iya. calon tunggal uh, uh. cuma satu uh. jadi umpamanya saya uh. saya punya apa pilihan uh. dokter cun sama haji kasman uh. iya, iya. terus dia tidak ikut uh. calon diri iya, iya. nah, berarti sebenarnya bisa juga seperti itu uh. akan tidak uh. tidak ikut pemilihan atau sebenarnya itu ikut juga termasalah tapi karena tidak tidak apa tidak ada pilihan yang mesti dipilih ya itu kota kosong ah, siapa <H1> itu oh, ah, itu kolom kosong itu yeah. yang coblos di situ uh -huh. soalnya kalau terpilih berarti suara ter terwakili toh jadi eh, Oman ibarat dong bilang ini kalau kita tidak ada calon pecalon tidak ikut begitu nah, ini kota kosong yang kita punya Begitu sebenarnya, DP Ada kode, toh. ada itu kotak, kotak itu ada kode tuh ya, Pasti, kan ini satu lembar ya, ya, ya. Jadi dong tinggal Pela dua, toh. Hmm. Nah, Sebelah sini nih, saya kasih istilah Saya bilang, salon Ipin Upun ya. toh. Yang sebelah sini nih, kosong nah, Jadi kalau Oman pilihan Ke Ipin Upun, berarti Pilihannya ke sini saja Ke kolom kosong Begitu DP Apa toh cuma ini kan belum pernah toh ya. Ya. ini nanti tunggu nanti ke KPU dia turun dulu toh Eyo, jadi, dulu hmm. di masyarakat dulu berarti nanti dia pekerjaannya seperti apa nanti begitu nanti masyarakat kan tahu juga oh, betul, betul. cocok ini Oman kalau gitu nah, begini juga hmm. saya juga sampaikan begini kalau umpamanya saya sampaikan di masyarakat bahwa pemilihan kali ini akan dia terjadi cuma hanya satu tuh saya pikir begini ini juga terlalu betul kok. Eh apa cuma satu tunggal? Ini kom masyarakat memang ada yang bertanya ke saya. to bilang eh, aku ah, kita pilih di mana kalau kalau cuma satu. Kalau <kong> kita sama Oman bilang tadi, pilihan bukan itu. Tom pilih di mana? Saya kasih tahu, to Nanti ada itu. Kolom kosong. Surat suara di dalam itu ada calon oh, iya, iya. dengan kolom kosong, Kocong. dong bagi dua. Iya, iya. Nah, jadi kalau pilih yang ini tadi saya bilang hmm. ipin Upon mebagi suruh ke sana kotak kosong, dong kasih masuk. Begitu dong, eh, apa perhitungan? Iya, dong iya, iya, dong iya, lia, iya, toh, dong lia. Oh, iya. kota kosong, catat satu lagi. Ipin upun, catat dari satu lagi yeah, itu toh yeah, gampang iya. saya Jadi bagusnya kalau sampai itu memang kotak kosong, calon tunggal. Kan setahu lah, Tong. masyarakat ini punya masing-masing punya pilihan. Kan? Iya. artinya dia tunggal, tahu? Calon tunggal tidak bisa Tong paksakan. Semua harus tunggal. Tahu orang pilihan ini. Ya, jadi sejauh itu yang Oman so tahu. Ya. Nah, saya ya, makasih Oman ya. ya, so, ya. duduk bercerita dan saya ini sore-sore di -sore <laughs> kontainer-kontainer ini saya seru sekali kalau sore-sore duduk-duduk di sini santai-santai. Oke, okay. eh ya. saya pamit dulu. Ya, um, Oman, makasih lagi. Nah, Sampai waktu dapat ya. Ya, mudah-mudahan sebentar mau dapat lagi. Iya.